Baiklah bersahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini begitu banyak cedukan vitamin yang kita dapatkan dari Leslap Family. Kita awali dengan tentunya cedukan abang El, masya Allah malam hari ini memang seru banget bersahabat. Abang tentunya lagi di food festivalnya Atlas. Wow, masya Allah makin keren, makin tentunya menggemaskan. Masya Allah banget ya. Hanya doa terbaik nih yang kita berikan untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon dan tentunya tanggapan yang diberikan Di antaranya dari aku Lina Marlina 3419 Tuh mereka dah pulang dari klubnya belum apa-apa dari weh Mereka cuma menikmati sunset aja kok masa nggak boleh katanya tuh Ada juga persahabat tanggapan dari akun Instagram Leslar kesayangan titin 04 Masya Alta Barakallah luar biasa Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan untuk Leslar Family Selanjutnya, kita simak juga persahabat yang sangat-sangat membuat kita baper nih persahabat ya Perhatikan deh kekiutan kromatisan idola kesayangan kita Aduh, Masya Allah banget persahabat Alhamdulillah, vitamin komplit yang tentunya kita dapatkan dari keluarga kecil Leslar ini terbukti, persahabat, ya, bahwa idola kesayangan kita sangat-sangat bahagia. Keduanya saling menyayangi, dua-duanya saling mencintai. Momen ini pun juga kembali oleh akun karena seandas kelas 24, Lari kita simak kalimat captionnya yang ditulis. Oh, oh, bukti nyata. Yuk ke Mars di bumi udah gak aman, katanya tuh, Masya Allah, persahabat. Jomlah harap minggir tuh, persahabat, ya. Karena idola kesayangan kita lagi menikmati kebahagiaan kita lihat persahabat begitu banyak tanggapan yang diberikan oleh para fans. di antaranya persahabat dari akun Instagram, Tayo Pratama mengatakan John minggir tank bang bawa Ros katanya tuh masya Allah persahabat ya. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram, the Customers mengatakan cepetan beres koper ketika persahabat ya. Luar biasa Begitu banyak yang baper ketika melihat kekiutan dan kromatisan Lesti Rizky Bilar Kita lihat juga persahabatan dari peneriasna Masya Allah yang lagi pacaran dan leslar nggak tahu kalau ada yang live Aduh Masya Allah banget persahabatan Ini kebahagiaan Ini vitamin yang sangat luar biasa Kita lihat juga selanjutnya Masya Allah ini benar-benar bahagia sekali persahabat melihat cedukan Kemesraan dari Lesti dan Rizky Pilar Kita simak juga persahabat selanjutnya Kali ini Bunda Lesti lagi digendong oleh Bapak B Makin malam Makin begitu banyak vitamin yang sangat membahagiakan untuk warga Konoha. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis soalnya akan sadar putih bilar, digendong dong dan ini setiap hari. Makanya mereka nggak kasih lihat tahu ntar fansnya pada mupeng tuh persahabat. Ini Lesnar nggak tahu ya kalau Cimer live. Wah wow, persahabat ternyata Bunda Lesti Papa Bilan ini nggak tahu kalau Kak Mary itu lagi live. Ini kebahagiaan, ini real persahabatnya tidak dibuat-buat. Leslar emang selalu membuat kita bahagia sekali. Masya Allah. Kita simak juga kalimat komentar dari Irawati 75. Masya Allah hari ini begitu spesial. Setelah sekian purnama, nggak bisa lihat keindahan love lunch mereka, Cici sampai bilang astagfirullah, ke kamar-kamar Ntar lagi launching adik ini Katanya tuh Aduh Masya Allah banget Persahabat Sampai diulang-ulang tuh Berkali-kali Lihat mereka Aduh Masya Allah Persahabat Bahagia sekali Mudah-mudahan tiljana untuk Rumah tangga lesti Rizki Bilar Amin Kemudian Kita lihat juga persahabatnya ini Tentunya ada video yang paling bikin ngakak kita semuanya Saat BBL Ini lagi Tentunya Tambok kepala botak persahabatan persahabat ya, Kita lihat nih Aksi lucunya Abang El Aduh Masya banget ya Seketika yang melihat ini pasti ngakak banget persahabat Lucunya Abang El Aksinya selalu membuat kita bahagia Doakan juga untuk Abang Fatih Mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kemudian juga persahabat kita lihat selanjutnya ada cedukan dari Kak Mary Masya Allah persahabatnya, jaga Mary juga mengucapkan terima kasih kepada Papa Bi dan teman-teman sahabat yang sudah mentraktir Wah Masya Allah, sukses berkabar kepada rezekinya, mudah-mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya, amin